Bismillahirrahmanirrahim Rabi syurah li syodri wa amri wahlu uqadadam ilisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin Marilah kita belajar bersama soal jawab PPKN kelas 11 Harapannya bisa membantu Anda untuk menyelesaikan soal PTS atau penilaian tangan semester atau PHB yaitu penilaian harian bersama atau istilah sejenisnya atau setidaknya kita dapat mereview materi yang sudah Anda pelajari Soal nomor satu, Nilai yang bersifat umum, abstrak, tidak dapat terikat dengan tempat atau waktu Dengan kandungan kebenaran yang tinggi berupa cita-cita, tujuan, dan tujuan dasar kehidupan yang dicita-citakan Pernyataan tersebut merupakan definisi nilai A. Dasar B. Instrumental C. Praksis D. Kerohanian E. Duniawi Jawaban yang benar adalah Tepat sekali, jawabannya adalah A. Dasar Soal nomor 2 Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki seluruh manusia sejak lahir. Ciri tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia bersifat A. Hakiki B. Universal C. Lokal D. Tidak dapat dicabut E. Tidak dapat dibagi-bagi Jawaban yang benar adalah Tepat sekali, jawabannya adalah A. Hakiki Soal nomor tiga Hak asasi manusia dimiliki setiap manusia tanpa harus menunggu diberikan oleh orang lain Pada dasarnya, hak asasi manusia terdiri atas A. Hak berkembang dan melanjutkan keturunan B. Hak hidup, mengembangkan diri, dan hak keadilan C. Hak persamaan dan kebebasan D. Hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu E. Hak mengembangkan diri, hak kemerdekaan, dan hak keadilan Jawabannya benar adalah Tepat sekali, jawabannya adalah C. Hak persamaan dan kebebasan Soal nomor 4 Setelah Komisi Nasional HAM mendapatkan aduan Baik secara tertulis maupun lisan Bahwa hak asasi seseorang telah dilanggar Penanganan selanjutnya adalah A. Menyelesaikan pengaduan B. Melaporkan kepada kepolisian C. Memeriksa pelaku pelanggaran D. Melakukan pemeriksaan E. Mengumumkan bentuk pelanggaran Jawabannya benar adalah Tepat sekali. Jawabannya adalah D, melakukan pemeriksaan. Soal nomor 5. Penegakan HAM adalah berbagai usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk menjadikan HAM semakin diakui dan dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Berikut yang merupakan salah satu faktor penghambat upaya penegakan HAM di Indonesia adalah A. mahalnya biaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM, B. kurang tegasnya pemerintah dalam memberlakukan sanksi C. Masih banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. D. Rendahnya kesadaran hukum dan kesadaran kemanusiaan. E. Adanya sistem pemerintah yang kurang mendukung upaya penegakan HAM. Tepat sekali jawabannya adalah D. Rendahnya kesadaran hukum dan kesadaran kemanusiaan. Soal nomor 6: Mengapa memperoleh pendidikan merupakan bentuk hak asasi? Iya, kurang lebih demikian yaitu pendidikan merupakan bagian dari hak yang menjamin terpenuhi taraf hidup manusia serta pembangunan pada kebudayaan. Oleh karena itu, hak pendidikan lebih populer dengan hak sosial dan budaya. Soal nomor 7. Jelaskan kedudukan dan fungsi Komnas HAM. Tepat sekali. Kurang lebih jawabannya demikian. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Soal nomor 8. Bagaimana peran masyarakat secara individu dalam upaya penegakan HAM? Kurang lebih jawabannya seperti yang ada pikirkan. Upaya penegakan hak asasi manusia secara individu dapat kita lakukan dengan cara apa? Yang pertama, berperan aktif dalam lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang programnya terfokus pada demokratisasi dan perkembangan HAM. Yang kedua, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai HAM. Misalnya, menghargai dan bersikap setia kawan terhadap setiap manusia tanpa membedakan status sosial maupun jabatan. Yang ketiga, berusaha memahami dan melaksanakan berbagai ketentuan atau peraturan tentang hak asasi manusia. Dan yang keempat, kita dapat lakukan dengan cara mengamati dan mendiskusikan berbagai perkembangan kebijakan HAM dan peristiwa pelanggaran HAM, terutama yang terjadi di lingkungan sekitar. Misalnya terkait dengan pandemi ini adanya sebuah kebijakan PPKM darurat. Itu kita bisa amati dan kita bisa diskusikan untuk mengambil jalan atau solusi yang terbaik. Soal nomor 9. Jelaskan bahwa upaya penegakan hak asasi manusia tidak hanya terjadi sekarang, tetapi telah berlangsung sejak lama. Mari kita bernostalgia sebentar. Jawabannya kurang lebih seperti yang Anda pikirkan. Upaya penekan hak asasi manusia telah berlangsung sejak lama. Hal ini didukung dengan keberadaan piagam atau deklarasi yang menyebutkan jaminan hak-hak tiap manusia. Misalnya yang pertama piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan piagam ham yang dibuat oleh Nabi Muhammad saw pada tahun 622 Masehi. Pada piagam ini tertuang pengakuan dan perlindungan akan hak asasi setiap manusia tanpa memandang asal-usul dan tingkat kebangsawanan. Piagam Madinah dipandang sebagai salah satu piagam yang paling komprehensif dalam melindungi hak asasi manusia. Contoh deklarasi atau piagam yang kedua adalah Magna Carta atau piagam agung tahun 1215. Magna Carta merupakan suatu dokumen yang mencatat tentang beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada para bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Kemudian deklarasi yang ketiga adalah Bill of Rights atau Undang-Undang Hak pada tahun 1689 di mana undang-undang tersebut diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II dalam suatu revolusi tidak berdarah. Tiga ini adalah bukti faktual atau bukti nyata bahwa dulu pernah ada upaya penegakan hak asasi manusia. Soal nomor 10. Hak hidup adalah asasi paling fundamental bagi setiap manusia. Mengapa demikian? Jawabannya kurang lebih seperti yang Anda pikirkan. Hak hidup adalah hak asasi yang paling fundamental. Hal itu dikarenakan kehidupan merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak-hak asasi lainnya. Selain itu, kehidupan merupakan sumber eksistensi manusia Mengapa demikian? Karena hanya melalui kehidupanlah manusia dapat merealisasikan atau mengaktualisasikan diri dalam kehidupan dunia Tanpa hak hidup tidak ada artinya hak-hak asasi lain Karena manusia tidak akan dapat menikmatinya Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa kehidupan merupakan jalan untuk mendapat hak-hak asasi lainnya Usai sudah, kita telah membahas soal jawab PPKN kelas 11. Harapannya setidaknya dapat mereview materi yang sudah Anda dapatkan. Sokol-sokol dapat membantu Anda untuk menjawab PTS, PHB, atau UTS, atau istilah sejenisnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semangat belajar, semoga sukses. Sampai jumpa.